Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Profit Di hadapan kita ini adalah Bibit tanaman alpukat Baik di sisi kiri Ataupun di sisi kanan kita Alpukat pada sisi kiri ini adalah jenis Alpukat kendil Sekilas kalau Anda pegang di daunnya ini terlihat cukup tebal. Lalu di sisi kanan kita ini juga alpukat kendil. Namun 3, 2, 2, 3 ini adalah jenis alpukat alligator. Ya, dari daunnya sudah berbeda ya. Yang kendil tadi ini lebih lancip memanjang, yang alligator seperti agak menggulat. Ya, agak sulit <ganti> bagi pemula untuk uh, membedakan. Nah, dua yang ini adalah bibit alpukat Miki ya, atasnya seperti ini bawahnya seperti ini ini Miki ya, ini juga Miki ya, atasnya seperti ini bawahnya Oke. namun dari sekian bibit persamaannya adalah semuanya berkaki tiga, dan panjang kakinya lumayan panjang masing-masing sekitar 70 cm artinya ini sama dengan satu tanaman ditopang oleh tiga pohon. Maka diharapkan percepatan buah dan percepatan pertumbuhan akan lebih maksimal. Kebetulan lokasi kita berada di Desa Banyurip, kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Kresik. Dari sini ke laut kira-kira satu -kira setengah kilo, atau mungkin maksimal dua kilo, enggak jauh. Tapi terbilang cukup kuat, alpukat ini kita coba sudah trial satu minggu, berada di kondisi panas seperti ini, hanya spray air pagi saja, tapi masih fresh. Ya, masih fresh. Anda bisa lihat tumbuh daun baru ya, artinya Anda yang memiliki lahan di dataran rendah yang mungkin cukup panas atau kalau kemarau ekstrim. Alpukat ini bisa jadi pilihan ya, Alpukat dengan ketinggian sekitar 2 meter seperti ini Optimasi untuk berbuah kira-kira 2 tahun setelah tanam Jarak tanamnya kita bisa bikin 3 sampai 4 meter Kenapa nggak terlalu lebar? Karena ini tidak akan tinggi Dan nanti kita bisa atur Batangnya mau melebar berapa meter kita bisa atur kita coba lihat lebih dekat dari atas ke bawah. Ya, ini adalah batangnya. Kaki tiga ya. Semuanya kaki tiga. Ya, yang ini juga kaki tiga. Cukup tinggi. Nah, sekarang kita akan lihat proses penanaman. Ini kebetulan sudah kita tanam. Ya, gundukan tanah seringkali kita lihat ketika orang nanam bibit tanaman diberi gundukan semacam ini. Namun seringkali terlalu tinggi. Ini kalau kita lihat gundukannya ketinggian dari tanah sekitar 30 sampai 35 cm. Ya, sesungguhnya tidak harus seperti ini, malah yang ideal adalah seperti yang ada di hadapan kita tetap kita kasih gundukan, tapi ketinggian dari tanah ketinggian sekitar 10-15 cm cukup namun yang paling penting kita bikin gundukan melingkar ya, sekitar 50-70 cm Jadi, dari tanaman melingkar Jadi, let's say diameternya ini sekitar 120-150 cm atau minimal 1 meter diameter untuk gundukan tanah baru yang mengelilingi tanaman yang baru saja kita tanam Ya sebelum kita menanam kita juga bikin lubang tanam diameternya sekitar 70-1 meter 70 cm-1 meter kemudian kedalaman sekitar 40-50 cm ke dalam kemudian di bawahnya kita kasih pupuk khasnya kargo umumnya orang hanya memanfaatkan pupuk dolomit dimasukkan ke lubang tanam tapi kita manfaatkan pupuk asia karbo. Ini lebih bagus. Jadi asia karbo ini terdiri atau komposisinya terbuat dari satu tepung ikan, kemudian tepung kedelai atau tepung juga kemudian arang dan kalsium bangunan bukan dolomit. Lalu kita fermentasi dengan probiotik kompleks selama minimal 14 hari setelah proses fermentasi selesai baru kita berikan ke tanaman dosisnya sebenarnya satu titik tanam cukup kita beri um, setengah kilo sampai satu kilo maksimal itu untuk pembukaan awal jadi di dasar lubang tanam sebelah kita kasih pupuk baru kemudian tanaman kita masukkan dan kita tutup seperti ini lalu secara berkala nanti mungkin setiap bulan setiap dua bulan atau tiga bulan terserah kita akan buka sebagian tanah ini kemudian kita taburkan pupuk asia karbu 1 kilo mungkin lalu kita tutup kembali dengan tanah dengan begitu nutrisi akan jauh lebih terpenuhi untuk tumbuh kembang bibit alpukat jenis kendil alligator ataupun jenis alpukat miki seperti ini saatnya anda untuk mencoba salam satu cangkul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh